Halo sahabat Halomesh Studio. Perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halomesh Studio. Halomesh Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Dalam episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Asa Saudale, Solution Arsitek Managernya di AWS Indonesia. Halo Pak Asa. apa kabar Pak? Kabar baik Mel. Um, semoga Melis sehat-sehat juga ya. Makasih Pak. Saya mengenal Pak Asa dari acara yang diselenggarakan oleh Pak Budi Indonesia Belajar, channel belajar ilmu komputer berbahasa Indonesia. Sebelumnya kita belum pernah ketemu ya Pak ya? Belum, belum pernah, pertama <laughs> <time Yeah>. kali. <time. laughs> Pak Asa, izinkan kami bertanya tentang pengalaman dan perjalanan karir Bapak. Bagaimana sih awal mulanya terjun di bidang IT? Waktu di acara tersebut, saya mendengarkan banyak banget pengalaman Bapak. Nah, cerita dong, Pak, untuk kita semua. Oke, okay. ya. Mungkin saya bisa berbagi cerita malam ini ya. Um, perjalanan karir saya tuh sebetulnya cukup panjang ya. Kurang lebih uh, dari 20 tahun yang lalu. Wow. Saya uh, mulai berkarir. Saya lulus dari kampus uh, zaman dulu masih STT Telkom. Terus, um, dan saya berkarir... Uh, di bidang mulai dari telekomunikasi, IT, um, sampai sekarang di IT tapi di cloud computing. Um, perjalanan saya juga cukup panjang. Um, saya mulai dari dari bawah. Saya pernah narik kabel UTP, saya pernah narik kabel fiber. Narik itu tuh kalau istilah kita dulu tuh memang orang yang pergi ngangkat-ngangkat colok terus tarik krimping-krimping gitu ya terus saya juga pernah angkat perangkat server atau perangkat jaringan mulai dari switch sampai router mulai ada yang tipis mungkin cuman 2-3 kilo sampai yang ada setengah lemari es sampai yang 40-50 kilo itu saya pernah angkat saya pernah install saya pernah pasang dan saya juga pernah nginep di tengah laut waktu itu saya buat lagi membangun kabel fiber bawah laut waktu itu tuh di daerah uh, uh, namanya sih Kuala Tunggal di Sumatera dekat Jambi um, terus saya pernah naik juga di tower di um, 30 meter di tengah uh, dekat-dekat kuburan ya kan waktu itu masang antena microwave uh, apa namanya ngetes antena microwave di situ terus saya juga pernah tidur di sekitar kuburan jadi ya namanya kalau perangkat yang radio BTS 3G 2G 4G itu kan memang harus dipasang di tengah di lokasi-lokasi yang kadang bisa rame kadang bisa tengah kuburan um, saya pernah uh, tinggal di apa namanya dari dari Sorong sampai ke Aceh di tempat yang uh, saya nggak pernah ngira saya bakal ke situ nah sampai sekarang saya uh, Bekerja, apa, berkarir di uh, cloud computing yang membantu customer untuk transformasi secara digital. Itu kurang lebih. Kalau dari perjalanan pengalamannya nih Pak, ada nggak sesuatu yang menurut Bapak penting yang kalau kita mau terjun di bidang IT, karirnya di bidang IT, itu perlu diperhatikan. Kan maunya Oke. semua orang sukses ya Pak ya di karirnya. Ya, nah, semua orang benar, pasti maunya sukses. Uh, itu keinginan. Nah mungkin sebelum kita mulai start um, kita uh, sebelum saya itu kita kan setiap orang startnya berbeda-beda. Um, mungkin ada ada teman-teman yang anak-anak yang mahasiswa yang berkuliah di tempat yang favorit di kampus-kampus yang uh, terkenal dan uh, kampus terbaik di Indonesia. Atau ada tempat ada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di tempat selain itu, nah untuk yang uh, kuliah di tempat yang favorit uh, di BINUS, UI, ITB, uh, uh, apa namanya ITS itu ya diberkatilah mereka karena hmm. mereka punya banyak pilihan, ya. Tetapi bagaimana kalau um, apa namanya mereka datang dari kampus yang Um, nobody really knows, ya kan? Gak banyak yang itu. Uh, nah, ini memang orangnya harus ekstra mal. Nah, saya bisa datang dengan saya bisa mewakili diri saya dari um, kelompok yang kedua, karena waktu itu saya lulus, saya itu kuliah dari Sekolah Tinggi Tukar uh, STT Telkom, Sekolah Tinggi tele sekolah tinggi teknologi telekomunikasi zaman dulu zaman dulu itu kampusnya nggak terkenal hmm. nobody really, really. Nggak ada yang benar-benar tahu nah ketika di di, di uh, ketika kita saya datang dari kampus yang orang nggak gitu kenal untuk bisa diperhatikan itu uh, saya harus lakukan ekstra mile ya like extra mile saya harus tahu kurang lebih uh, apa sih yang market lagi lagi butuh saat itu dan uh, saya harus lakukan sesuatu Uh, lebih dari yang rata-rata. Nah, waktu itu saya terinspirasi, apa, terinspirasi. ada teman saya, uh, zaman dulu itu, dia lulus CCNA. Ada tiga orang lulus CCNA, kita waktu itu dari kampusnya, dia nggak terkenal itu, tiba-tiba uh, dia bisa keterima kerja di Singapura. Waktu itu kita, saya juga, wah, wow, hebat amat gitu ya. Saya terinspirasi dari situ, terus ya udah saya coba... Um, lakukan hal yang sama. Nah, setelah saya lakukan hal yang sama, saya ambil uh, waktu itu modalnya uh, apa namanya beli buku terus belajar habis itu ujian. Nah, waktu itu puji tuhan ya lulus, habis itu mulai start uh, apa namanya ngambil sertifikasi-sertifikasi yang di waktu itu um, Microsoft sama uh, apa namanya Cisco. Nah, kalau sekarang mungkin konteksnya karena sudah cloud, um, uh, mungkin bisa ngambil sertifikat-sertifikat ini untuk orang yang yang kuat angkut, kayak Sadi yang saya wakili. Itu ya, um, yang marketnya lagi on demand, um, entah mulai dari uh, kalau sukanya di application development, ngambil yang dari Udemy Certification Kubernetes, RHCE, um, uh, uh, AWS, atau GCP, atau um, apa namanya, uh, Azure, gitu kan. Nah, setelah dapat itu, kita harus find the first job dulu. Nah, find the first job um, ibaratnya untuk apply ilmunya tadi itu, ya kan? Ketika find the first job, uh, kita lakukan beberapa pekerjaan lah. So, you need to apa? Kita harus cari passion kita di mana, ya kan? Karena di di dunia IT atau dunia telekomunikasi atau saya bilang sekarang ICT lah ya itu jenis pekerjaan jenis teknologi yang dihandle handle tuh sangat banyak. Nah, karena kalau saya sebagai mahasiswa awal baru lulus, saya harus lakukan cari dalam dua tiga tahun pertama mana uh, uh, passion saya. Nah, dari situ misalnya saya sudah dapat passion saya di spesifik bidang itu. Uh, disitulah saya harus uh, ibaratnya memperdalam ilmu saya uh, um, baik dari knowledge maupun dari pengalaman dari skill jadi itu dua hal harus nambah nah nah setelah misalnya itu untuk kak untuk yang berkarir di technical jadi kalau technical yaitu tadi sertifikasi kalau memang setelah dapat line first job ya kita harus mau berkarir teknikal nah, terus juga orang yang mahasiswa yang di uh, grup pertama ya kan itu juga dia pasti land first job juga di situ juga dia tinggal mencari Apakah ini yang dia mau karena itu sangat penting uh, karena banyak uh, ketika dia mau uh, dia harus set dia punya uh, kalau saya bilang mimpi dream habis itu um, plan sama execute. Nah, habis itu sacrifice. Nah. Itu itu untuk yang technical. Nah, kalau bisanya um, passionnya fashionnya itu juga uh, setelah yang technical bisa juga yang non-technical. Non-technical kan mungkin ada aja om um, orang mahasiswa atau mahasiswa yang sukanya ngomong, ya kan? ya kan? Dia punya dan unit mesti tahu bagaimana dia punya karakter, karakternya orang yang introvert yang suka menghadapi mesin atau memang karakternya suka berhubungan. Um, karena di dalam pekerjaannya itu um, stresnya bakal berbeda-beda. Contohnya gini, kalau orang yang uh, non technical itu dia stres dan maunya customer facing itu stresnya itu akan datang dari tekanan orang-orang. Misalnya saya if I were salesman nanti si customernya a ah, minta begini, wah harus lakukan sekarang, yaitu itu stres. Nah, kalau uh, orang yang teknikal yang biasa ngadepin mesin, dia akan stres kalau softwarenya nggak jalan. Is itu is it different way of stress. Nah, nah, itu yang harus dia bisa askeram. Setelah itu, kalau misalnya dia udah tahu uh, uh, apa namanya, dia punya passion di mana kan, abis itu dia plan. Plan. Nah, ketika mau execute, dia itu harus lihat ekosistem ekosistem dari teknologinya itu nah supaya dia bisa tahu uh, apa namanya kalau saya punya karir dari A ke B ke C kemana misalnya gini kalau saya dulu dari network itu uh, bisnis apa uh, teknologi networking itu bisa dari end customer end customer itu bisa dari banking bisa dari uh, apa namanya uh, uh, enterprise yang manufacturing atau bisa dari lokal partner, sistem integrator, ada yang partnernya partnernya Juniper, partnernya Cisco, partnernya HP macam-macam itu. Nah, atau bisa ke principal. Nah, yang jelas secara secara secara realistiknya biasanya lokal partner yang small, medium, large sampai ke principal Secara uh, compensation, itu dari kecil menengah sampai besar, sampai ke prinsipal. Nah, tapi skill knowledge-nya juga makin lama makin susah, dan uh, demand juga makin tinggi. Uh, demand secara pekerjaan, uh, bukan demand kebutuhan ininya, ya. Nah, terus balik lagi, semua orang kan pengen sukses maunya sukses itu apa sih ya kan? Nah macam-macam uh, sukses itu uh, mm -hmm. adalah kalau ada orang yang pengen sukses duit banyak atau duit cukup uh, karena cukup itu beda-beda mm -hmm. waktunya banyak bisa banyak uh, melakukan ini karena saya bisa sering lihat orang yang uh, duitnya cukup dia pengen punya bisnis sampingan itu nggak mm -hmm. apa-apa juga hanya dia harus bisa cari environment seperti itu karena nggak banyak yang uh, hanya beberapa customer apa company yang mengizinkan kuat-kuat tapi duit banyak uh, kemudian uh, waktu banyak well jarang ya kan um, impian semua, semua orang karena biasanya semakin banyak duitnya pasti tanggung jawabnya semakin besar tanggung jawab semakin besar, knowledge-nya juga yang dibutuhkan semakin banyak. Jadi jadi itu, itu one thing for sure. Nah, artinya orang yang mau pengen sukses itu, dia harus lebih banyak bisa kasih value. Nah, Atau sukses itu pengen uh, enough money, tapi saya bisa travel. Itu ada juga yang suka begitu. Jadi uh, zaman waktu saya dulu kerja di 10-15, apa, 5-6, 5 sampai delapan tahun yang lalu ada yang memang orang suka kerja itu kerja malam travel dari satu kabupaten ke kabupaten lain he's happy karena menurut dia apa namanya nanti setelah pas weekend dia pulang ke rumah ketemu dengan keluarganya menurut dia itu dia happy ya dia punya uang yang cukup ya kan dia bisa travel ketemu di berbagai daerah Um, dan itu, itu happy ada yang sukses itu bisa travel ke luar negeri ada juga ada saya punya temen waktu itu dia ditempatkan misalnya di Kolombia. Oh dia travel apa dia pasang dia pekerja dia kerja di sana nggak apa-apa juga if he's happy to do that ya udah jadi you need to define your success nah karena itu itu itu itu menentukan uh, Your apa arahnya mau kemana, itu kurang lebih sih seperti itu sih. Kalau dari bapak ya. sendiri, kenapa nih pak dulu passionnya di networking? Ada cerita nah. khusus gak pak? <laughs> <laughs> networking itu jadi ya, gini, um, jadi pada waktu kan saya kuliah, saya kuliah tuh di ASAT Telkom. Nah pada waktu semester terakhir itu kan saya dapat komunikasi data. Oh saya bilang, wah oh, ini menarik juga ya. Terus zaman dulu kan yang setelah saya cari tadi itu saya terinspirasi teman saya tuh oh, kok bisa ya kerja di ini. Nah setelah saya masuk networking itu memang saya suka ya kan. Oh ini saya suka dan waktu itu setelah saya mulai saya suka dengan dengan jaringan ini dan memang waktu itu set sekolah tentang networking itu hampir jarak. Rata-rata itu uh, pasti ambil dari sertifikat certification waktu itu dari Cisco waktu itu kan. Nah, jadi kita berlomba-lomba tuh. Ya saya juga uh, ngambil sertifikat Cisco-nya tuh cukup-cukup apa ya lumayan intens lah. Setiap dua minggu tuh saya ujian lulus, ujian lulus zaman dulu, dengan ya kan. Uh, waktu itu zaman dulu masih CCNP kan kan. Um, terus saya kerja um, dan dan dari kerja itu Uh, saya bisa ketemu banyak uh, yaitu saya travel juga waktu itu saya travel karena kan mau masang networking itu pastikan waktu itu saya travel ke Semarang ke daerah Jogja ke itu karena kan um, networking itu kan dia include kok uh, apa ya kita bilang konektiviti kan saya menghubungkan dari kota A ke kota B gitu kan nah itu saya suka um, saya suka kenal orang saya suka kenal uh, apa lingkungan baru nah nah abis itu kan uh, saya want, saya setelah saya dapetin passion saya mau get better saya mau jadi skillful saya mau jadi itu uh, knowledgeable ya dari dari belajar, dari kerja misalnya 8 jam saya harus sacrifice waktu tambahan sekitar 6 sampai delapan jam sehari nah itu yang saya bilang saya dapat passion di situ nah ini yang penting karena kalau dapat passion di situ kita nggak menggerutu, mm. ya kan. We don't complain. A, a, a. Jadi ya saya belajar. Saya harus nginep di kantor. Uh, apa namanya um, weekdays. Terus kemudian habis itu weekend baru saya pulang supaya saya belajar. Saya belajar pagi jam kerja uh, saya kerja. Jam kerja saya kerja. Kadang kan nggak ada. Um, nggak ada company yang mau bayarin orang buat belajar doang very little ya kan nah udah saya dapat saya ujian berapa kali ujian habis itu akhirnya lulus nah di situ memang waktu itu untuk sertifikat yang waktu itu memang masih jarang kan sisi udah banyak tapi ada spesifik CCI khusus yang telekomunikasi yang service provider waktu itu saya yang pertama Indonesia orangnya uh, jadi uh, and I'm happy dan waktu itu saya happy karena um, waktu itu uh, problem yang teknologinya baru dideploy gitu kan uh, orangnya juga yang itu juga jarang jadi saya bisa kasih value ke banyak orang nah uh, abis itu uh, dan ya saya saya bisa help banyak orang uh, banyak customer waktu itu nah. Um, and then kenapa networking ternyata networking itu khususnya IP networking dulu itu tuh mulai dipakai di bidang-bidang lain jadi kalau dulu awal-awal networking itu biasanya dimasuk ke dalam bidang IT tetapi dalam 15 tahun terakhir IP networking itu masuk ke telekomunikasi akhirnya jadi blur kan jadi blur nah tapi dengan kayak gitu juga saya dapat kesempatan untuk ngerjain uh, apa namanya uh, telekomunikasi ngerjain pekerjaan IP networking di telekomunikasi di dunia telekomunikasi jadilah saya ngurusin kalau zaman dulu ada namanya uh, soft switch soft switch itu tuh kayak sentral STO lah STO untuk uh, kita bilang tuh uh, kalau saya nelpon dari Bandung ke Jakarta itu kan saya harus tekan tuh 022 sekian sekian sekian ya kan itu tuh yang terima namanya tuh soft switch dia yang terima angka itu terus dia routing kemana mana mana larilah ke Bandung. Mm -hmm. Nah, itu saya bisa kerja di situ, ngerjain proyek di situ terus kemudian ngerjain proyek 3G, 2G uh, sama LTE. Nah, itu juga bagian dari IP networking. Nah, karena dia menjadi relevan ke industri telekomunikasi sampai sekarang dan uh, ya i, i, i, i, jadi itu bawa saya ke uh, apa namanya domain yang berbeda-beda dan um, ya mungkin yang bisa saya tambahin mentalitinya itu kita tuh kan pasti dikasih kerjaannya um, saya ketika dikasih kerjaan sesuatu yang saya nggak pernah tahu mentaliti saya itu adalah aku coba dulu lihat apa yang bisa gua pelajarin saya pelajari di sini dan pasti ada aja dan dari situ ya itu it, it, apa itu jadi bawa saya kemana-mana um, jadi saya nggak pernah ketika dikasih kerjaan tuh uh, apa nggak pernah namanya oh itu bukan kerjaan saya oh itu uh, saya nggak dibayar buat itu oh itu apa namanya apa namanya uh, saya nggak ngerti tentang hal itu um, saya nggak pernah kayak gitu jadi kalau dikasih kerjaan saya paling cuma lihat oh saya kalau saya waktunya ada saya bilang yes Akhirnya, saya kerjain. Kalau saya butuh waktu buat belajar, saya butuh udah bentar, tapi the rest pasti akan saya kerjain. Gitu itu sih. Jadi, jadi that's bagaimana saya mencintai passion saya di networking dan dari net passion itu tuh ngebawa saya kemana-mana. Ya, ya, of course, pasti um, preparation, balik lagi ya, preparation, sacrifice, berdoa ya kan? Sure. sama uh, apalagi tadi uh, punya family yang mendukung karena sacrifice itu nggak banyak yang uh, belum tentu family-nya mendukung <laughs> gitu. gitu ya kalau sekarang yang... pak di cloud computing kan ya pak Nah, itu ya. apa yang menarik kalau di cloud computing uh, uh, kalau di yang di, di cloud computing itu sebetulnya kenapa saya menarik itu karena uh, menarik menurut saya karena dengan cloud computing itu dari ide sampai hasil itu enggak butuh waktu yang lama hmm. Nah, kalau dulu sebelum cloud computing semuanya kan masih on-prem ya jadi kalau saya mau saya mau ngidupin bikin website dan saya mau taruh websitenya itu di tempat saya berarti kan saya harus beli komputer saya harus install OS saya harus pasang Apache ya kan habis itu saya harus beli router ya walaupun yang kecil habis itu kalau misalnya uh, ada yang routernya udah ada sama switch ya pakai switch terus kemudian uh, habis itu harus ada pakai firewall uh, dan biar apa namanya dari firewall ini saya bisa itu ah nih saya di sini ada tamu saya namanya aduh aduh aduh aduh namanya kopi aduh <laughs> um, jadi um, jadi dia itu kalau pasang firewall itu kan pasti butuh waktu makan lama jadi kalau mulai dari mau pasang simple website aja um, uh, itu bisa waktu makan waktu misalnya satu bulan sampai berbulan bulan ya kan terus saya harus setup internet benar nggak saya harus harus setup internet yang uploadnya cukup banyak ya kan kalau berarti yang saya harus subscribe tuh macam-macam, kan? Internet, uh, apa, DNS, services, terus kemudian URL, dan saya tapi cukup lama dengan cloud computing. Satu, satu jam dua jam hidup, <laughs> saya hanya perlu bikin website. Saya uh, satu dua jam pasti hidup. Nah, itu kenapa saya suka uh, jadi cloud computing. Itu yang kedua dengan adanya virtualisasi itu kalau kita mau belajar apa-apa itu jauh lebih murah dan mudah dan cepat nah ya kayak balik lagi saya kalau misalnya mau mau belajar zaman dulu saya mau belajar uh, Network itu saya mesti beli hardware ya kan dari teman-teman zaman dulu tuh milisnya tuh indosisco ya kan ada yang uh, jualan switch jualan router 2600 ya kan uh, router 355 ya nah uh, baru saya harus setup nah even sampai sekarang itu tuh saya masih punya di rumah itu router Juniper Router Juniper yang uh, segede lemari setengah lemari es jadi uh, kalau kita bilang tuh uh, ya seginilah ya um, 2015-20 RU cukup-cukup gede dan saya punya itu ada tujuh biji nah, dulu ya kalau kita mau bikin harus seperti itu which is kan Uh, apa namanya banyak listrik saya harus dan saya masih punya kayak uh, apa rak, rak server di rumah oh. masih masih ada masih ada routernya sekarang saya bingung mau oh, nah tapi kan karena semuanya itu jadi nggak relevan lagi kan hmm. <laughs> kasarnya udah nggak butuh gitu kan? nah that's why apa saya suka dengan cloud computing karena apa yang saya mau lakukan, ide apa yang saya mau lakukan, saya bisa kerjaan itu dalam waktu cepat, gitu kan? Itu, itu di, sukanya di AWS, Bapak sebagai uh, solution architect manager. Nah, itu pekerjaannya seperti apa, Pak? Kalau solution architect ya. manager, kalau solution architect manager itu basically saya uh, dengan beberapa tim di tempat saya, itu uh, apa namanya? itu kita ngebantu customer uh, untuk kita bilang tuh bertransform secara digital jadi aplikasi-aplikasi yang mereka jalankan masih di on-prem hmm. itu kita bikin yang kayak mungkin kayak saya mau bikin website saya masih jalanin uh, uh, di di komputer di, di data center di lokal gitu kan uh, web server di lokal terus kemudian saya bantuin ini saya kasih di Cloud supaya lebih gampang kenapa ya karena itu ngambil ngebantu customer itu jadi nggak usah perhatiin mengenai servernya, nggak usah perhatiin mengenai networknya. Pokoknya customer itu cuma mikirin aplikasinya aja. Web aplikasinya sendiri gitu kan. Jadi ya. itu kayak ngangkat beban gitu kan. Ngangkat beban lumayan banyak gitu. Karena ya kayak itu saya bilang kalau misalnya saya mau eh, tadi mau ngidupin website aja, waduh pekerjaannya cukup banyak Nah jadi saya bantu banyak customer customer yang mulai dari yang kecil enterprise kecil sampai SMB yang kecil sampai yang besar enterprise itu untuk bertransformasi jadi jadi saya ngebantu mereka untuk lebih menjalankan aplikasinya nya itu di cloud computing kurang lebih seperti itu sehingga mereka boleh Uh, ibaratnya ngangkat beban ngurusin fisikal tadi data center fisikal itu tadi kurang lebih seperti itu itu sih misalnya Pak kalau ada yang tertarik dalam bidang cloud computing dan ingin berkarir di bidang itu kira-kira persiapannya apa aja Pak? Oke, okay. nah ini kan kayak balik ke awal misalnya dia datang dari um, apa namanya anggap kampusnya yang kurang kalau misalnya yang Kampus favorit pun ya, dia jadi lebih, lebih itu lagi ya. Pertama kan sekarang top, um, dia harus uh, yang jelas sertifikasi awal, uh -huh. itu pertama dan bisa aja ambil tiga-tiganya. and karena kan dia buat mau uh, dapetin pekerjaan pertama nih, land the first job uh -huh. ya kan? Setelah dia land for the first job, uh, baru dia kan akan fokus. Nah, yang per pertanyaannya kan untuk yang per job pertama itu kan berarti dia harus. Uh, Ider pernah uh, belajar ngambil sertifikat di apa namanya top uh, cloud provider AWS, Google, sama Azure. Terus kemudian dia harus melakukan praktek. Prakteknya apa? Dia build aplikasi di situ. Dia jalanin pak aplikasinya di cloud uh, di salah satu itu. Di situ dia dapat real experience. Dan dari situ itu bisa dia untuk land the first job. Nah. Dari situ baru tinggal dia find the first passionnya dia di mana. Karena uh, eh kopi go aja. Um, ya nama anjing saya namanya kopi karena dia hitam. Terus <laughs> ya. sekali. <laughs> um, jadi itu itu dari situ nanti baru dia kan mengambil spesialisasi apa dia passionnya dia apa. Nah, baru dia tinggal ambil pursue uh, passion dia. Kurang lebih sih seperti itu. Ada hal khusus nggak nih Pak? Dari pengalaman Bapak yang sangat banyak, uh, supaya anak muda tuh tahu development plan karirnya bakal gimana gitu Pak? Ya. Um, yang hal khusus itu sebenarnya cukup banyak sih yang bisa saya share ya. Uh, pertama... Um, yang important itu kan adalah find your first job, apa dapetin pekerjaan pertama supaya bisa dapetin uh, uh, apa namanya uh, pekerjaan yang bisa kasih kesempatan untuk tahu banyak hal. Kemudian uh, find your passion. Nah, um, karena yang passion itu adalah yang membuat trajektori. Trajektori itu apa ya? kayak buat apa tujuan jauhnya kita mau kemana habis itu um, make a plan buat plan uh, saya untuk imagine yourself misalnya lima tahun dia jadi expert waktu itu tuh misalnya uh, saya waktu itu pengen zaman dulu simple saya pengen jadi CCI mm -hmm. ya kan jadi uh, CCI untuk di service provider nah setelah itu, of course, berdoa mengenai passionnya uh, supaya didukung terus, kemudian uh, tergantung udah berkeluarga atau belum, cari uh, family yang support itu karena pasti ada sacrifice. Nah, jadi kalau mau berkarir dan sukses, kalau nggak mau sacrifice, berkorban nggak usah um, karena kalau mau jadi biasa-biasa aja juga bisa kalau mau jadi biasa-biasa juga bisa dan nggak ada yang salah dengan itu mungkin pengen biasa-biasa aja tapi punya bisnis silahkan juga gak ada yang salah Nah setelah setelah udah punya plan ya kan lihat lima tahun saya putus skill ABCDEFG terus kemudian saya untuk dapetin skill itu saya harus bekerja di environment seperti apa dan ya tinggal kita lihat apakah environment yang sekarang itu mendukung saya punya passion. Jadi waktu itu saya pernah tahun 2002, 2003, saya pernah passion saya waktu itu masih kejar untuk di networking. Nah, tapi saya belum berdapat yang yang apa lulusi saya itu. Saya apa namanya? waktu itu diterima dikerja di salah satu vendor telekomunikasi better salary better apa tapi saya tahu saya nggak bakal nggak bisa dapat persu itu saya di situ saya nggak terima walaupun gajinya tuh waktu itu hampir dua kali lipat kan di start, start awal kerja kan kalau start, start pas awal awal kerja tuh ya biasanya gampang tuh mereka akan nawarin gaji tuh lumayan 50%, 60%, sampai kadang dua kali lipat jangan sacrifice itu Don't sacrifice your dream uh, over short-term gain. Jangan Aha. karena jadi nanti, belok saya belok mau balik lagi ke jalannya tuh, 90% orang udah susah. Hmm. Karena kalau saya boleh bilang, money is a, a dream killer. <laughs> <Yeah>. <laughs> saya mau ke kiri, tapi duitnya di kanan enak juga ya ke kanannya lagi ke kanannya lagi enak tidak lama-lama ke kirinya lupa padahal ketika di kiri itu maninya bisa tiga empat kali hmm. never know. itu again itu yang bisa saya uh, itu dan um, terus kemudian development uh, itu plan tapi ada karakter karakter yang menurut saya um, yang yang banyak orang itu enggak nggak um, enggak uh, punya itu pertama uh, selalu curious um, learn and be curious jadi hmm. kalau um, perlu tahu sesuatu to do your job just go ahead belajar aja find necessary um, terus kemudian uh, habis itu um, earn trust jaga integrity karena your hmm your reputation follows you. Jadi earn trust itu artinya apa? tetap rendah hati, karena you know, ini semua datangnya dari usaha kita dan dari uh, berkat dari Tuhan juga, earn trust, tetap rendah hati, punya integrity, sincere, um, sama sharing ilmu. Nah ya, seperti saya bilang, sharing banyak orang itu ketika share, mereka nggak mau share ilmu karena menurut mereka mereka punya job security itu hilang. Nah, on the flip side, ketika mereka keep ilmunya itu, mereka akan stuck di jadi di pekerjaan itu tuh seterusnya gitu. Karena mereka nggak bisa share ilmunya untuk mereka bisa move around, move cari yang itu yang lain gitu kan. So itu. Uh, selain development sama uh, karakternya. Nah, pinter, biasa, pinter, dan mau belajar itu lebih dari biasa. Pinter, talented, mau belajar, dan rendah hati itu yang luar biasa. Itu Saya yang karakternya. Yang... Saya jadi ingat hmm. Indonesia belajar, banyak belajar biar bisa, bisa bantu banyak orang. Ya, <laughs> Pak Budi. Ya. Wah menarik Betul. banget nih pak obrolan kita. Sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan dari bapak untuk generasi muda seperti kita agar terus belajar dan berkarya. Ya, um, yang paling penting adalah find your passion, find your value. Apa ya? Cari value buat uh, pertama passionnya dulu. Apa yang saya mau lakukan? Kemudian cari value yang saya bisa kasih ke orang lain yang Um, kemudian keep learning until you become good at it dan biar nanti uh, a lot of people yang biar orang nanti yang kasih tahu Oh emang orang ini jago gitu kan and and abis itu don't stop there um, learn always learn something new and do something different um, yang membuat kamu uh, passionate mungkin ada satu hal yang bisa saya ini share Uh, dan ini juga yang uh, saya uh, lakukan. Juga um, ada satu research, ada di uh, mereka survei, tanya ke orang yang umur 70-an, 80-an. Mereka bilang, um, uh, "Give me an example, kasih contoh hal-hal yang kamu sesalin di hidup, uh, dan yang banyak yang mayoritas jawabannya adalah orang itu." Rata kebanyakan menyesal untuk hal-hal yang tidak dilakukannya. Mereka nggak pernah menyesal untuk hal-hal yang dilakukannya. Nah, ini juga hal-hal ini juga hal yang sama dilakukan oleh Jeff Bezos. Saya punya employer, dia bilang memang udah pikir apa? Kalau saya nggak coba, saya bakal menyesal seumur hidup. Saya mendingan saya coba. So, itu yang saya lakukan. So, saya lakukan hal um, dan dasar doesn't matter apakah yang saya pelajarin itu harus berhubungan dengan hal-hal yang sekarang aja. nggak harus. Kalau saya mau belajar tentang kimia, I go ahead and do it. Misalnya mau belajar tentang farming, I go ahead and do it. Because you will never know what life will take you. Itu. Itu sih. Terima kasih Pak Asa, saya banyak ya. belajar nih. Terima kasih hmm. banget Bapak sudah berkenan hadir untuk berbagi pengalaman. Sukses selalu Pak buat Bapak. Semoga obrolan ini bisa memotivasi banyak orang untuk belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel YouTube. Terima kasih. Terima kasih Pak Asa.